Teruslah berputar Mencintai kamu penuh rasa sabar Mas, Meski sakit hati ini kamu tinggalkan Ku ikhlas berpertahan Ku kumparanmu begitu besar mesti kau tak pernah bisa merasakan malah kini kau ucapkan selamat tinggal membuat ku tanpa perasaan hingga ku jatuhkan air mata kecewaanku sungguh tak berarah biarkan ku harus bertahan jangan pernah kau coba Tanpa perasaan, enggak kau air mata. Oh, Kecelakaan, kau sungguh tak berarah. Biarkan.